Bagi kalian yang sudah mensuivon channel ini, Bambang selalu mendoakan, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin. Baiklah bersama untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita juga mendapatkan kabar spesial dari ayah kejora yang mengunggah foto yang sama yang diposting oleh bunda lesti di storynya persahabat, ya masya allah. Bersama anak tercinta Bunda Lesti yang begitu luar biasa Dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bunda Lesti Ayah kejora dede umur berapa ini ya Pak? Pas nonton konser mati Insya Allah banget ini foto lama Tapi tentunya kita terharu banget ya dengan postingan ini Mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Dan semoga selalu bahagia, amin Ya robbal Alamin dan kita lihat juga persahabat ya, di kabar berikutnya Ini ada tentunya momen vlog yang begitu luar biasa Dari Papa Bilar Persahabat ya, ternyata Papa Bilar memilih tentunya wanita Dan menilai seorang wanita tidak dari paras cantiknya Tetapi dari akhlak dan sikapnya Itulah yang dipilih dari Bunda Lesti Masya Allah Bunda Lesti ya Memang selalu bikin kita kagum dan bangga dengan akhlak, sikap yang sopan santun. Masya Allah, Abi. mudah-mudahan bahagia bersama Lesti dan semoga rumah tangga kalian juga langgeng. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anas Kales Love Wars. Kalimat caption pun dituliskan: "Bener banget, Pak Babi bilang." Cantik itu relatif yang terpenting hati dan akhlaknya yang utama Semua wanita cantik itu Yang terpenting hatinya, akhlaknya itu tentunya selalu the best Itulah yang ada dalam diri Bunda Lesti Masya Allah Hingga komentar pun tentunya banyak sekali ya diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun Endah8004 mengatakan Papa Bipin tercari istri yang solehah Masya Allah Hingga jawaban juga diberikan dari akun Sri Zul 95 Ia setuju solehah multi talenta lagi paket komplit Masya Allah Alhamdulillah idola kesayangan kita Selalu memberikan contoh baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kemudian persahabat ya, Tentunya kita juga kangen dan rindu banget ya Dengan sosok Abang El yang sudah dua hari tidak terlihat yang sedang tentunya kurang sehat kita doakan selalu ya dan tentunya kita mendoakan buat Abang El mudah-mudahan tentunya cepat pulih, sehat dan bisa tentunya aktif kembali persahabat ya kita sudah rindu dengan Abang El Masya Allah kita selalu mendoakan yang terbaik untuk baby El ini tentunya kesayangan kita semuanya. Kita lihat juga bersahabat jadi unggahan Bang Boril kemarin yang memposting foto bareng Abang El dan tentunya banyak dibanjiri komentar. Salah satunya dari Wode official Bersahabat ya ternyata Wode pun ikut berkomentar di unggahan Bang Boril dengan mengatakan Bismillah sehat terus Abang El amin masya Allah bangetnya ini doa dari Wode mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan baby El sehat. Amin. Dan selanjutnya juga persahabat, Bang Mimin akan menginfokan mengenai polling online Sementara The Mel Carming Male Celebrities 2022 tak henti-hentinya Tentu Bang Mimin juga akan mengingatkan kalian untuk mendukung Rizky Billar Sebagai The Mel Carming Male Celebrities 2022 Karena idola kesayangan kita masih berada di nomor 2 nih persahabat Dengan voting 8690 votes di nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 9.299 votes Jadi jangan sampai lupa dukung penuh, dukung terus untuk Rizky Bilar menjadi The Most Carming Male Celebrities 2022 Kemudian bersama disimbang juga info dari Star Voting Team untuk warga kurungan semuanya Perhatikan ada kalimat yang diunggah di postingan ini buat semuanya jangan lupa untuk infotainment awardnya ya semangat semuanya di senang aja kalah menang itu hal mutlak kompetitif yang penting usahanya dan kerjasamanya semangat sahabat ya dihimbau juga untuk warga konoha jangan lupa dukung di ajang infotainment award 2022 di SCTV Bismillah semangat terus mudah-mudahan Leslar bisa membawa piala penghargaan di Ajang Infotainment Award 2022. Dan untuk selanjutnya juga, dia perhatikan di unggahan Bang Boril kemarin yang mengunggah foto bareng Bang Adlin. Bang Adlin kemarin ternyata sedang berulang tahun. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, selamat hari lahir, Kedan Awa Sehat selalu dan pastinya doa terbaik. Sukses selalu, Kedan Amin. InsyaAllah banget ya. Kita juga selalu mendoakan ya untuk Bang Adlin ya, mudah-mudahan sehat terus dan bahagia karena Bang Adlin juga salah satu tentunya yang pernah menjadi bagian dari Leslar Entertainment, tetap support dan tetap dukung untuk teman kerabat Lesli dan Rizky Bilar kita juga masih menunggu cidukan-cidukan dan kabar terbaru berikutnya dan pasti kita menunggu kabar baby el ya jadi jangan kemana-mana terus ikuti channel diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari lesti dan rizky bilar ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.